Ketua muda, terima kasih Anda masih bersama kami e, Berbincang-bincang masalah sanggar Sebentar, saya harus membaca kepean Sanggar Anak Cakrawala Kembali ke Mbak Wiwi tadi e, Kaitannya dengan apa materi-materi yang di, yang diberikan Itu kan kecenderungannya anak-anak itu harus lebih suka bergerak Pokoknya hal-hal yang berbau, berbau fisik gitu ya yeah. Benar. Ya, kalau istilah kasarnya, kebaikan gitu <laughs> ya. Benar. Nah, bagaimana Anda mengakomodir sifat anak ini supaya mereka tetap bisa konsentrasi dengan materi-materi yang, yang kalau ngeliat secara teoritis, ini cukup berat? Ya, begitu. Ya, ya memang sepertinya berat, tapi kami mencoba untuk um, tetap um, memperhatikan aktivitas anak. Jadi, seperti misalnya salah satu contoh dalam kurikulum pena, yaitu kelompok menulis di sini, kami juga men mencoba. Membuat satu kurikulum yang tidak hanya menulis saja, jadi kita pertam kita juga uh, men menunjukkan gambar-gambar untuk merangsang ide-ide mereka untuk menulis. Bisa menulis apa saja hanya dua, tiga kalimat itu sudah, sudah bagus. Ya, kita juga akan membawa mereka mungkin ke pasar Pringarjo untuk mengamati. Lalu, mereka bisa hanya menulis satu pertanyaan, mencoba menjawabnya. Kita juga akan menunjukkan beberapa film, mungkin beberapa film dari... Uh, Pustaka anak bangsa atau apa Lalu akan um, meminta mereka Untuk memberi apresiasi Apresiasi anak-anak itu bagaimanapun Sederhananya patut kita beri wadah Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini Yang kami coba Untuk menyeimbangkan Antara uh, Kreativitas intelektual Dan kreativitas uh, seni Jadi supaya mereka tetap aktif Tapi juga belajar sesuatu Kalau kegiatan outdoor itu terus Konsumsinya siapa yang nanggung? Dari Sanggar semuanya, jadi Aduh, seluruhnya Alhamdulillah. itu Alhamdulillah. <laughs> ya, intelektual muda. Uh, ini agak ada satu lagi narasumber yang datang tergopoh-gopoh. Beliau bernama Mas Wuntat, pengurus artskid di sini tertulis. Oh ini tetangganya Mas Ading ini ternyata Nolo Gaten Ya, alumni oh, sarjana, sarjana, SIA, KPN, manajemen ya Mas ya. Iya. Baik. Uh, untuk masuk ke materinya Mas Funtat ini Mas Funtat Widiono Barangkali bisa anda, anda jelaskan Bagaimana Anda bisa Bergabung dengan Sanggar uh, ya, Mbak uh, Bibi? Yang benar tadi bukan Yang benar Arkit ya Oh sih yeah. ya sorry yeah, yeah, uh, Ini uh, Arkit itu Awalnya itu sebenarnya Divisi pendidikan dari Kerabat WF Jogja Terus kita dapat uh, kayak Tantangan dari Bunia Beliau salah satu pendiri dari Sanggar Pengurus Sanggar yang uh, Melihat bahwa uh, Sistem kurikulum di Indonesia itu Masalah lingkungan tuh itu nggak begitu masuk Jadi mereka Nantang kita Untuk ngasih tentang pendidikan lingkungan Pada anak-anak mereka Bentuknya macam apa itu? Uh, di sini kita Langsung mengenalkan lingkungan Langsung pada anak Jadi nunjukin lingkungan yang benar sebenarnya pada anak Ya, seperti seperti apa konkretnya, saudara? Um, ya membawa keluar anak anak anak itu ke ya misalnya ke pantai, ke sungai, ke gunung. Oke uh, uh. kalau itu. misalnya ke pantai, apa yang anda anda tawarkan kepada anak-anak untuk lebih mengenal lingkungan? Uh, di EK itu ada empat materi besar ya, itu air, terus udara, hutan, satwa uh, satwa liar. Uh, jadi di itu kan Kalau di pantai itu ada hubungannya dengan air Itu kita jelasin tentang Proses uh, Turunnya air ya Dari dari mata air Sampai ke laut, itu kita tunjukin semua Jadi anak-anak tahu benar Gimana proses itu air Dari uh, mata air di atas Sampai turun di bawah Dan uh, apa yang terjadi Selama air itu uh, Proses apa yang terjadi, uh, terjadi saja dari air itu, dari atas ke bawah itu Kita tunjukin bener Jadi hanya membayangkan saja sampai di laut, oh itu uh, enggak. Airnya kita dari bawa, gunung Pertama, kita bawa ke gunung dulu hmm. Kita tunjukin, ini mata air Dulu kita ke uh, mana, Kali Kuning Kita tunjukin, ini air di atas gunung Ini ini mata airnya Terus kita bawa ke Gajah Wong Yang di belakang BPG Matematika Kita tunjukin, air di tengah kota Terus yang agak masih agak bersih, kita bawa ke Gajahwang yang dekat Masumah Fandi. Kita tunjukin. Akhirnya kita tunjukin kemarin ke Pandan Simo uh, akhir dari perjalanan air. Itu programnya art skit gitu. Ada hubungannya dengan programnya nomaden nggak? Nomaden apa nomaden? Nomaden. Uh, misalnya, saya... misalnya anda anda menjelaskan ya, menjelaskan uh, terjadi apa proses air air dari dari hujan sampai sampai mengalir ke sungai kemudian sampai ke laut itu kira-kira supaya lebih lebih me, apa, melekat di ingatan anak-anak barangkali kan kalau misalnya digambar iya kita juga kemarin ada nggak sinergi gambar. semacam nah, itu ada gambar kalau untuk nomaden sampai saat ini kita belum ada ya ya mungkin untuk kedepannya mungkin bisa sama soalnya pada prinsipnya kan hampir sama uh, kita juga Uh, nomaden juga lebih banyak ke pendidikan di luar, apa pendidikan keluar juga. Jadi kemarin rencana sama Bunia juga, mungkin kita besok bisa bekerja sama nomaden sama Arkit. Jadi hmm. sebenarnya di Sanggar itu nggak, nggak uh, mm. ada salahnya kita uh, apa kerjasama gitu loh. Jadi nggak berdiri sendiri, diri sendiri, tapi uh, gabung antara satu dengan yang mungkin bisa berinteraksi uh, untuk saling melengkapi gitu. Iya. Yeah. Pak Suno, ini menarik ini e, bagaimana keadaan di sekolah ini Pak Suno, kalau, kalau di arti kan di apa, ditunjukkan proses kerjanya itu secara nyata diajak ke lokasi langsung sambil di e, kegiatan outdoor kemudian sambil makan minum dan seterusnya piknik gitu ya nah kemudian kalau di sekolah mungkin nggak itu dilaks dilaksanakan Sekarang juga tapi udah, udah, udah. Ya, akhir cabu itu biasanya nah. mereka diajak keluar juga ada tapi tidak seintensif seintensif mereka karena mereka memang apa Sanggar tadi karena mereka memang tujuannya memang itu di tapi kalau di sekolah biasanya itu akhir jauh mau liburan itu pergi kemana tapi waktunya eh, pasti terbatas ya tapi kalau liburan anak-anak sekolah itu lain jadinya cuma cari jodoh pak itu pak. apalagi sudah smp lagi matang-matangnya itu iya <laughs> memang <laughs> tapi saya kira mak, berani nggak Pak Suno improve kurikulum Pak? apa mengimprove kurikulum artinya uh, tidak boleh kegiatan outdoor misalnya tapi Pak Suno ngeyel gitu uh, mencoba mem oh. me apa, mem membangkitkan kreativitasnya Pak Suno sendiri bisa saja untuk tapi toh harus memang harus izin pada pada sekolah, pada sekolah ya jelas mm -hmm. harus ada izin tapi kalau, kalau memang izin mengapa tidak Kira-kira enggak -kira diizinkan apa, Pak? Diizinkan ya, kira-kira. Kalau misalnya apa, uh, positif untuk anak. Dan yeah. juga waktunya me apa, memadai. Seperti Pramuka kan juga sampah sekali, dekat dengan alam juga di sana. Kemah itu juga salah satu bentuk odor dari kegiatan di sekolah, meskipun dalam kegiatan ekstrakurikuler ya. Iya yeah. Saya kira masih yeah. ada juga di pendidikan. Ya, Oke, okay. kembali ke Mbak Mbak Wiwi Mbak Wiwi, ini eh, barangkali terkait dengan tesis Anda Tapi bukan perempuannya, tapi pada iklannya Itu musuh musuh guru dan musuh orang tua itu kan sekarang pada televisi yeah. Film kartun dan iklan yeah. Nah, bagaimana Anda bisa menyelaraskan itu? Karena kartun itu juga menarik sekali Asik Memang itu betul. kandungan ceritanya, kandungan ini, ini bagi yang suka termasuk saya suka mm -hmm. ya Oh, banyak sekali manfaatnya ya. Yeah, Cuma resikonya mata kita menjadi min karena <laughs> menatap pendar-pendaran sinar yeah. itu gimana komentar anda? Jadi sebetulnya apa ledakan media massa seperti ini sesuatu yang nggak bisa kita hindari ya. Salah satu cara yang kita bisa kita lakukan adalah memberi satu alternatif kegiatan, satu tandingan dalam tanda kutip ya, yang bisa menarik minat anak tidak hanya pada kartun. Salah satu yang dilakukan Nomaden, yang akan kami pentaskan hari Sabtu adalah animasi. Jadi anak-anak kami itu belajar membuat animasi. Dan ini dibantu oleh uh, Mbak Nia, dibantu oleh uh, beberapa rekan yang lain, Raymond, lalu Pong Warman, lalu Mbak Mela. Jadi mereka anak-anak akan membuat gambar, lalu dipotret dengan komputer, lalu dibikin animasi. Ini adalah satu cara bahwa Uh, membuat anak tidak hanya ingin melihat tapi melakukan hal lain yaitu membuat sendiri animasi itu sendiri jadi media massa saya pikir kita tidak bisa berbuat banyak untuk menyetop ya tapi bagaimana apa yang kita bisa kita lakukan adalah memberi wadah alternatif untuk mengalihkan perhatian mereka saya pikir begitu Mungkinkah perhatian mereka bisa dialihkan dengan kegiatan semacam itu saya berharap banyak mungkin jadi Kalau... Tergantung dari um, usaha kita ya sebagai orang dewasa, sebagai guru mereka. Karena media semua, semua di luar anak-anak itu bisa menjadi guru anak-anak. Animasi yang diajarkan kira-kira macam apa? Kemarin uh, yang akan ditunjukkan nanti adalah dari kak gambar. Jadi anak-anak membuat cerita dalam gambar. Lalu ada juga dari wayang dengan uh, memotret gerakan yang berubah-ubah juga ada dari lilin yang digerak-gerakkan jadi memang sangat sederhana hanya durasi satu menit dua menit tapi itu adalah hasil karya mereka dan mereka lalu menjadi tahu uh, proses kerja se pembuatan sebuah animasi ya kalau di sini terlihat uh, misalnya untuk masing-masing apa program ini kan hanya minggu pertama, minggu ketiga, dan senyaratlah ya seminggu sekali ya. Dua minggu sekali. Dua minggu sekali, yeah. dua minggu sekali. Nah, dua minggu sekali sementara masih terkait dengan serangan televisi dan uh, ya televisi terutama untuk film dan uh, film kartun dan iklan itu kan hampir setiap hari senin sampai jumat dari jam sekian sampai jam sekian dan, dan asik lagi gambarnya sangat realistis. gitu Ya, yeah, memang benar karena kita kita masih dalam tahap awal. Uh, peluncuran uh, sanggar ini kami berharap nantinya juga akan mungkin seminggu sekali jadi ini adalah uh, tahap maksimum yang bisa lakukan saat ini untuk anak-anak untuk jadi se semua tenaga dan uh, pikiran hanya untuk anak-anak jadi saya berharap ini pun bisa berarti buat mereka yeah. Mas Wuntat Mas, Mas <laughs> uh, saya ingin diceritakan Kaitannya dengan gaya hidup hijau untuk anak-anak, karena selama ini kan anak-anak sudah mulai terkontaminasi dengan dengan budaya instan yang yang semuanya serba cepat. Dia barangkali tidak tahu proses bagaimana menanam sebuah jagung, dan setelah tahu tahunya juga sudah tinggal makan. Dan susah. mungkin ini, ini kaitannya dengan program, bisa dijelaskan program apa hidup hijau untuk ya, di salah satu materi kita juga di dalam materi itu sendiri sih kita juga nambah-nambahin tentang kayak gitu ya tentang gaya hidup hijau uh, kita tunjukin gimana cara kita upaya memakai sabun yang mungkin lebih ramah lingkungan kita milih sabun yang refill daripada yang batangan atau kita gunakan lampu pijar daripada eh lampu apa neon ini daripada lampu pijar ya kita masukin sedikit-sedikit lah kita juga tadi kata mbak uh, nambahin juga kata mbak wiwi ya kita uh, paling nggak kita ngasih sedikit lah daripada nggak sama sekali lebih baik kita kasih sedikit sedikit uh, daripada daripada tidak sama sekali uh, ya mungkin uh, sekarang tidak ada artinya ya tapi untuk kedepannya mungkin uh, itu lebih bagus cuma masanya sedikit-sedikit kayak iklannya kartu bayar itu sedikit-sedikit kartu ponsel itu sedikit-sedikitnya itu continue atau sedikit dalam program itu selama uh, sebulan sebulan selesai uh, itu gimana? yang kami jalanin selama ini ya itu continue jadi setiap pertemuan itu kita termasukin uh, tentang kebutuhan kita terhadap lingkungan jadi nggak cuma materi tentang lingkungan aja tapi kita juga uh, masukin materi tentang bagaimana anak harus Uh, peduli sama lingkungan lingkungan mereka Baik itu lingkungan alam Maupun lingkungan sosial yeah. Mbak Wiwi <laughs> Sebentar ya itu itunya. Minumnya sebentar uh, Bagaimana Kelanjutan dari program Anda Setelah satu semester selesai Apakah ada semacam nilai Atau ada semacam sesuatu yang Ini loh hasil Anda selama sekian Dalam ikut pelatihan kita Atau tergabung di sanggar itu Ya yeah, ada reward ya dalam artian seperti pameran ini adalah satu reward paling besar untuk anak-anak. Mereka akan mereka senang sekali ya hasilnya ditampilkan lalu di, dikemukakan ke, ke orang umum itu salah satu. Tapi kami tidak akan memberikan semacam raport nilai atau apa. Jadi ada mungkin ada se, semacam sertifikat sederhana yang menyatakan bahwa mereka pernah uh, uh, mengikuti kursus kami. Tapi anda memikirkan enggak kelanjutan dari itu setelah dia selesai satu program? Ya tentu. Jadi kami untuk untuk uh, kedepannya untuk uh, Uh, berikut ini kami menawarkan dua semester sekaligus. Jadi dua semester dalam satu kaitan satu program yang yang terkait selama satu Kalo tahun. Kalau mereka nggak ikut lagi? Ya itu tidak apa-apa. Jadi memang. Berarti hilang. Bangunan selama ini yang sudah dibangun satu semester itu hilang. Itu tergantung anaknya ya. Jadi kami berusaha untuk untuk me, untuk meneruskan dalam satu tahun. Tapi ya bagaimana juga. Jadi uh, karena kursus kami bukan semacam pendidikan formal. Jadi kami ...mendasarkan dua, satu tahun itu dalam dua semester secara terkait? Uh, ke Pak Suno barangkali ini. Pak Suno, uh, yakinkah Pak Suno dengan me, me, apa, memberikan kesempatan kepada anaknya itu tergantung pada anaknya. Setelah program pelatihan satu semester ini selesai, misalnya dia tidak melanjutkan lagi... ...karena dia ingin ikut karate atau dia ingin apa sekolah ke luar negeri dan seterusnya karena bapaknya jadi sudah duta besar... Saya yakin, ya, meskipun anak-anak kan dibekali, itu juga dia punya pada bekas, ya, dalam diri, diri mereka bahwa cinta lingkungan dan sebagainya itu akan tumbuh dari, dari situ, ya. Jadi, saya yakin bahwa anak-anak tidak akan melupakan apa yang telah diberikan karena mengesan, ya. Kemarin saya juga lihat rekaman gambarnya yang di uh, kehutanan, ya, lihat sapi yang di rogoh apanya kotorannya dari lubang yang dibuat bahwa ini pencernaan pertama atau bagaimana. Mali saya lihat di wah sekali tapi jijik tapi mereka betul-betul seneng itu anak-anak itu melihat uh, sapi yang di, sedang mengunyah apa makanannya atau mencerna itu ya. Jadi saya itu mengesankan sekali bagi saya karena anak melihat secara langsung ya di sana bahwa pencernaan sapi seperti itu lalu di sama bahwa oh, tugasnya itu dirogo, dikeluarkan lalu dimasukkan lagi sehingga saya kira bagus juga kegiatan nah, sebagai seorang guru pak kira-kira eh, masukan untuk lebih lebih jauh kepada sangkar ini gimana? Pak? Ya kalau saya saya, saya merasakan bahwa itu di tingkatan saja dan apa lebih banyak kegiatan yang variasi yang apa yang dibuat seperti dari dari hutan lalu kemana lalu juga gambar tadi sudah nomaden juga sudah apa dari tempat ke tempat lain untuk belajar menggambar dan saya kira bagus ya. Jadi, kalau bapak diajak terlibat di situ mau pak? Saya dengan senang hati ya mau karena apa? Saya peduli pada anak juga. Oh iya. kira-kira Mbak Wi menerima lamarannya Pak Sunu ini? Tentu saja ya. Di, di diterima kemudian kira-kira akan dimanfaatkan untuk apa tenaga Pak Sunuh ini pengalaman yang sekian banyak terutama pencipta lagu mars ini apakah Sanggar akan oh, iya. menciptakan mars gitu? pada waktu hari bumi saya menciptakan sebuah lagu mari menyayangi bumi saya dulu pernah ada pameran atau apa saya belum saya mau nge tapi lupa nomornya inti-inti syairnya gimana Pak? ya mari menyayangi bumi bumi yang kita cinta ini yang apa kita hargai dan sebagainya itu seperti hmm. itu Ibu, Ibu, Ibu, kita hidup di bumi itu seperti jadi pas hari bumi saya buat lagu itu. Iya kembali ke Mbak Wiwi kira-kira harapan besar Anda Mbak dalam dalam kelompok ini terutama tentunya ke orang tua kan target pasar Anda kan orang tua yeah. bagaimana yeah. juga target pasar Anda orang tua bagaimana bisa mengajak lebih banyak kan semakin banyak uh, program cinta kasih ini kan menjadi lebih semakin bagus kan. Ya kami mencoba untuk um, mengetengahkan satu alternatif buat para orang tua agar lebih um, apa ya menghargai menghargai bakat kreativitas dan keinginan anak jadi um, memberikan mereka kebebasan gitu untuk untuk menyenangi apa saja jadi harapan kami adalah bahwa kami ikut serta dalam usaha kita semua untuk membuat anak itu lebih mandiri, lebih percaya diri ya di era seperti ini. Kita ingin membuat anak Indonesia lebih percaya diri. Juga lebih uh, mencintai semuanya, mencintai apapun yang mereka lihat, mencintai apapun yang mereka rasakan dan alami. Iya, kelihatannya waktu juga yang membatasi kita, intelektual muda, uh, itulah perbincangan kita dengan teman-teman dari Sanggar, anak cakrawala moga-moga para pengelola ini mendapatkan kalpataru terima kasih kehadiran Mas Untat, Mbak Wiwi dan Pak Sunu. Terima kasih Masih kembali.